Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Karya jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan menanam padi hibrida mapan 05 ya sahabat tani. Dan inilah lahan seluas seperempat hektar yang sudah saya siapkan dan sudah saya olah ya. Sudah saya ratakan dan sudah saya kasih irigasi di sekeliling untuk pengairannya nanti supaya tanaman bisa terairi rata dan meminimalisir rumput yang ada atau gulma ya sahabat tani lahan ini cukup ini ya terjal dari atas sampai ke bawah sana bisa anda lihat dan hari yang lalu sudah saya semprotkan racun keong untuk membasmi keong-keong yang ada di lahan ini dan kemarin sore sudah saya buang airnya dan inilah benih mapan kos. nantinya akan saya pindah tanam di usia 20 hari setelah semai ini saya tebar benih satu kilo untuk luas lahan seperempat hektar, nah bisa anda lihat umur yang masih muda adalah salah satu untuk memperbanyak anakan. Nah ini bapak saya yang baju kuning dan itu kakak saya. Ini dia benih Mapan 05. Sebelumnya saya juga meragukan apakah satu kilo ini cukup untuk lahan seperempat hektar dengan sistem tanam 2.1 ya. Nanti akan saya coba dengan sistem tanam 2.1 satu, dua tanaman satu gang atau satu legowo. Bandi benih padi mapan ini setelah seminggu saya semai Sudah saya pupuk Jangan sampai telat mupuknya ya sahabat Karena untuk mengejar proses pertumbuhan di usia 20 hari Agar cepat pindah tanam di usia muda Kita di sini menggunakan tali dari bambu, ya. Lahan sawah di kawasan saya ini adalah lahan irigasi. Nah, ini dia proses pencabutan benih mapan05 padi hibrida. Benihnya di sini harganya cukup relatif ya, ada yang 125, ada yang 130, ada yang 135 per satu kilonya. Sudah saya tebar, saya siapkan lahannya, saya tutup dengan arang, bakaran, dan kemudian saya tutup dengan tanah lagi. Yang kurang lebih ada 2-3 hari baru bertunas ya di benih papan 05 ini. Nah, masih lumayan muda ini, 20 hari setelah semai. Oke, okay, terima kasih kesempatan dikarya. Sampai jumpa lagi.